Hello semua, dalam video ni saya nak terangkan sedikit tentang Systemic Functional Linguistics ataupun Linguistic Functional Systemic daripada Michael Halliday. kadang-kadang kita akan dengar Systemic Functional Grammar it's the same thing, cuma fokus kita ialah memahami konsep SFL dengan lebih menyeluruh so dalam Systemic Functional Linguistics kita fokus kepada uh, kelosa ataupun uh, grammar secara bersurutu, sebab mengikut Halliday kita boleh kaji sesuatu bahasa tu dengan melihat cara Uh, cara ataupun struktur dia digunakan dan struktur-struktur ini ataupun klausar-klausar ini dipengaruhi oleh empat perkara penting iaitu context, semantik, lexicogrammar dengan phonology ini adalah komponen utama dalam uh, SFL ataupun systemic functional Linguistics lah in systemic functional Linguistics, we tend to focus on these four ways in analyzing a text So, uh, dari segi konteks pula, kalau ada empat komponen tadi kan, kalau konteks tu, dia pecah kepada konteks of culture dengan konteks of situation. Maksud di sini, kalau bahasa itu digunakan, dia selalunya dipengaruhi oleh satu, konteks budaya, kedua, konteks situasi. Contoh, dalam suatu budaya, bahasa pun akan digunakan mengikut situasi yang berbeza. Contoh, situasi di rumah, situasi di kedai dan umpamanya. So, yang tu dipanggil situation type. Of Context. So yang ni situation type dia Dia cover yang ni lah. Field, tenor Dengan mode. So Bila kita kata FTM ni Field, tenor, mode ni dia adalah di bawah Context of situation. So field Ialah aku status domain domain Of the situation. Contoh di kedai Tenor pula. The role of language. Siapa Yang sedang bercakap uh, Anggota yang tak berada dalam Proses komunikasi ataupun proses penggunaan bahasa Yang tu dipanggil tenor Mode pula fungsi bahasa Sama ada dari segi verbal, non-verbal uh, penulisan ataupun percakapan dan semua tu So, mengikut hal Kalau dalam situasi kita dipengaruhi oleh tiga perkara penting ini. Contoh, kalau di kedai Kita terjumpa cikgu kita Otomatik tenor tu berubah Sebab tenor tu tadi bukan lagi pekedai tapi cikgu So, bila kita jumpa cikgu Tiba-tiba bahasa kita pun berubah Itu mode kita Faham tak? Fuel di kedai masih sama. Tapi sebab tenor dah berubah. Mode kita pun berubah. Berbanding dengan kita bercakap dengan makcik Cik yang menjual sayur Betul tak? So, yang tu penting ni kita tahu tenor. Dari segi uh, pengaruhnya terhadap mode. Ni kita pergi pula kepada view tenor mode ni. Dia dipecahkan pula. kepada fungsi-fungsi bahasa. So, in meta function of language ni. So, dalam mengikut hal dia pula. Dia pecah lah. Contoh kalau fuel... Dia bergantung kepada cara social activity itu dibuat. How is that social activity context itu dilakukan? Interpersonal function pula yang saya katakan tadi, tenor uh, hubungan antara si pengucap dengan si pendengar umpamanya. So kalau kita tahu relationship ni, kita akan dapat apa, mengkaji uh, cara bahasa itu digunakan the texture function lah the mode dia. So tapi yang ni tak perlu ingat sangat cuma kita kena tahu bahawa field tensor mode itu mempengaruhi cara bahasa kita uh, digunakan. And bila kita kaji secara khusus yang tu dia zoom in ke lexicogrammar sebab kita tidak dapat lari daripada grammar lah tatabahasa dengan lexis uh, word choice uh, pilihan perkataan. So bila kita nak me menyampaikan maklumat kita dengan baik kita akan bergantung kepada leksiko grammar itu dipanggil sebab ideation ideation maksud cara kita mencambahkan idea kita kan how we express our ideas depends a lot on lexis the word choice and also the grammar so uh, dan dalam clause itself pun ada beberapa processes ada beberapa proses yang berlaku dan yang ni uh, Halideh panggil transitivity transitivity maksudnya bagaimana dalam satu clause itu Contoh perkataan depan dan belakang mempengaruhi antara satu sama lain. Contoh bagaimana subjek mempengaruhi kata kerja umpamanya yang itu transitivity. So dalam transitivity, kita akan tengok kepada tiga perkara penting. Participant, process dengan circumstance. Kalau kita tengok dalam satu ayat, yang ini adalah ayat lengkap participant. Contohnya Ali, process, is eating, circumstance, with Friends. Yang tu keadaan. Second adverb lah. Kan, Ali sedang makan dengan kawan-kawan. So, participant, process, second friend, semua ada. Second term, like, uh, di tempat, you know, uh, preposition semua ni lah. Participant course the uh, subject ataupun objek kalau di belakang. And then, process dia. Proses tu yang selalu kita uh, kena ingat, dia, dia boleh dipecahkan kepada 8 sebenarnya. Tapi, yang paling utama ialah 6 perkara ni. So, bila kita buat analisis, kita kena gunakan ni sebagai panduan. Uh, kita kena kaji Processes a Material process Mental Verbal Relational Behavior Dengan existential So material ni adalah Kata kerja Proses uh, Perilaku Alright uh, Lakuan Mental adalah minda Apa yang sedang berlaku Di mental kita Contoh persepsi kita Feeling Perasaan kita Apa yang berlaku Di di dalam Kognitif kita Contoh Kata ni Think Belief Semua ni uh, Volition Alright uh, Apa yang kita nak Desire kita Semua tu And then verbal pula, of course, cara kita bercakap kalau kita jumpa teks yang banyak, dialog semua tu, uh, to say, tell, to, verbal. Relational adalah perkataan macam to be, is, am, are, was, was, semua tu, become, yang meling, yang menghubungkan antara subjek dengan sesuatu proses. Contoh, he is a boy. So, the word is tu, relational, sebab dia sedang menghubungkan he dengan boy, yang tu relational behaviour pula behaviour macam perilaku kata kerja lain contoh small look semua tu behaviour alright and then uh, existential it exists to be isama was was semua tu sama juga cuma dia exists as in benda tu wujud uh, it is there umpamanya Ha, yang tu kewujudan. So, kalau dari segi analisis, kalau anda masih lagi tidak berapa faham, sekurang-kurangnya anda kenalah analisis dari segi material, mental, verbal, resolution empat perkara ni. yang Sebab yang ni yang paling umum. Verbal ni bukan verb ya, bukan kata kerja ya. Verbal dari segi dari saying tu, percakapan. Perkataan macam say, tell, pledge. Kalau dalam bahasa ini, kita boleh kata, kata semua tu lah. Okay? So, kita kena kalau nak tukar dalam bahasa Melayu, anda boleh cuba gunakan uh, ni sebagai asas lepas tukar kepada bahasa Melayu. Okey, yang tu processes. Participant pula dalam SFL, dia ada macam subject dengan object lah. So, kalau subject tu, si pelaku, orang yang buat sesuatu perkara tu, yang melakukan sesuatu perkara, goal ialah apa yang uh, telah di apa tu ditetapkan sebagai tujuan utama. Affected adalah orang yang ter, uh, men, men, terkesan lah, yang menerima kesan tersebut dan recipient adalah menerima sesuatu tindakan tu Yang tu kesan ini affected ya Yang ni adalah si penerima Ni macam objek So kalau dia tengok ni Ni, ni contoh data Ok actor ha, Contoh people lah. Jakarta Jakarta yang dia buat sesuatu tu Yang ni kita tak boleh tengok perkataan tu Terus kita kata actor Kita ke, tengok pula verb sebelumnya Kalau kalau dia kata uh, Jakarta mix ha. So mix tu kan melakukan sesuatu kan So Jakarta tu jadi actor Ali eat So sebab eat tu tindakan So Ali jadi actor Si pelaku Pasu goal ialah, uh, maksud dia penerangan tentang apa yang kita nak daripada Jakarta. Contoh ni yang ni, Jakarta the immediate and possible long term fate of Jakarta. So, dia ada menerangkan sedikit uh, tujuan ataupun misi kita letakkan sesuatu noun tu di depan ataupun sesuatu pelaku tu di depan. Affected of course di hujung lah. Yang dua ni affected dengan recipient ni di hujung, yang object. Contoh kalau I kata I give the text to him, so the recipient is him lah. Okay, ataupun i give the book to city dan city jadi recipient but if i say affected ni i make the test difficult for city so i make the test difficult right tapi yang yang affected ialah city faham dia terkesan daripada tindakan yang si actor ni buat so kena kena betul-betul faham antara actor goal affected dengan recipient boleh Ok, bila kita buat analisis, yang bila kita dah kira secara kuanti, kita boleh buat qualitative finding ni, kita buat macam ni. Kita boleh label, contoh dia tu actor, elect ni kan verb semua ni, the goal, kenapa dia nak elect the right candidate and then apa dia punya circumstance, purpose dia. Ni circumstance dia. Kalau nak lah, kita boleh label. Tapi kalau kita hanya nak tetapkan antara partisipan dengan proses, dan kita buat dengan betul lah, kita tengok dua cukup. Yang ni tak perlu okay bergantung kepada apa yang kita nak analisis so bila kita buat analisis wacana kita kena buat uh, sedikit spesimen kita ambil daripada teks kita ceritakan dalam contoh kita kalau kita kata dalam dalam teks ni uh, actor aktor banyak digunakan uh, paling banyak digunakan uh, di and then the people of jakarta contohnya then kita bagi contoh uh, inilah kita bagi contoh saja tak perlulah buat qualitative doing dok semua dalam uh, laporan kita ambil contoh sebagai kualitatif uh, punya evidence ataupun uh, bukti ni untuk analisis untuk uh, apa ni proses tu tadi lah kan tengok tadi ada enam kan dia buat empat saja so dikira material ada berapa kali relational ada berapa kali verbal ada berapa kali and then dia bagi verb-verb yang dia dia dapat yang ni contoh analisis yang kita boleh buat untuk suatu teks tapi bila kita dah bagi teks macam ni kita kena bagi bukti contoh yang yang ni verbal bagi city of uh, government promises so, verbal. yang ni sensor so but for some is considered so dia ada macam feeling sikit sensors macam okay. so, mana kita nak analyse ni kita balik kepada proses ni faham tak? so yang ni kena clear dalam kita punya analisis sebagai guideline kita so bila kita bagi analisis kita rujuk balik kat sini and then bila kita jumpa sesuatu verb kita terus tetapkan, oh yang tu mental yang tu material so kita kira berapa kali dia wujud dalam text kita boleh tak? And then kita bagi contoh secara kualitatif ayat tersebut. Baiklah, itu sahaja tentang systemic functional linguistic. Kalau anda masih tidak faham, sila tanya saya secara terus. Tapi yang penting ialah kita tetapkan dulu apa yang kita nak cari dari segi participant. Yang ni actor go affected dengan recipient dan juga processes tu. At least dua benda ni kena kena cukup. Alright, Circumstance tu lebih ke arah situasi lah. Okay. Kalau kita nak buat. Tapi yang penting kita cover dua benda ni dulu. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih.